Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang sukses membangun kanal YouTube sekaligus perusahaan Rans Entertainment Belum lama ini, logo Rans Entertainment terpampang di badan pesawat Garuda Indonesia Sontak pencapaian Raffi dan Nagita tersebut berhasil membuat publik merasa takjub hingga menerima banyak ucapan selamat Banyak pula netizen yang mengira bahwa kedua orang tua Fatar Malik Ahmad tersebut membeli sebuah unit pesawat terbang Garuda Indonesia untuk keperluan pribadi Menanggapi hal tersebut Irfan Setiaputra selaku direktur utama PT Garuda Indonesia turut buka suara Menurut Irfan, Rafi dan Agita berkunjung ke bengkel pesawat Garuda atau Garuda Maintenance Facility Aero Asia untuk shooting vlog Itu surprise saja buat Rafi, dia akan support Garuda di acara IG Garuda Indonesia Talks, ucap Irfan Dia mau vlog di Garuda, kita kasih surprise dengan logonya ada di salah satu pesawat kita Selain itu, Irfan juga membantah bahwa pihak Garuda Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan rangsain entertainment. Mitra Piranti, selaku corporate secretary Garuda Indonesia, juga menyebutkan bahwa logo rangsain entertainment hanya dipasang selama Raffi dan Nagita berkunjung. Buat acara Raffi yang ke Garuda, dia kunjungan ke Garuda dan GMF, enggak ada kerjasama. Tutur Irfan, logo itu hanya untuk kebutuhan pengambilan gambar sekaligus bentuk apresiasi dari kami bahwa Mas Raffi sebelumnya mendukung acara Yayatol yang dipandu Padirut. Stiker logo tersebut hanya digunakan selama kunjungan berlangsung jelas mitra. Sementara itu, Raffi juga sempat mengungkapkan rasa kagum saat logo perusahaannya terpampang di badan pesawat Garuda Indonesia. Presenter berusia 33 tahun tersebut pun tak lupa menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Garuda Indonesia tetap terbang dengan mematuhi protokol kesehatan Wah ini pesawat baru nih guis, mantap banget, keren, gila sih, Gokil bersama Pak Direktur Utama Garuda nih Pak Irfan mantap kita lagi mau terbang Mau ngasih tahu, menyosialisasikan ke kalian semua bahwa ini pesawat yang baru ya PATG 30900 semuanya juga protokolernya, pakai sarung tangan Ucap rasi di Instagram story Iya ini yang paling baru nih 330900 Airbus, jawab Irfan